Yoi kembali lagi bersama rumah Vlog Ini habis kenyang habis makan bakso Cuk. Berdua ah, Anjay kemarin mas sendiri Sudah Mau lihat sunset ke tidak Hah Mau lihat ke tidak Di sana tuh Jembatan merah Kayak jembatan sana jauh sekali Tapi kan masih dapat, ih, saya lupa berubah settingan kamera. Tercukung, merubah settingan kamera dulu agak diterangin. Soalnya kan mau lihat sunset, takutnya gelap. Mau lihat sunset, toh, saya Berubah settingan kamera. <laughs> Iya, nak ini mukanya masih cemberut dari tadi. Peluk dulu saja, ini ngambek dia. Peluk tidak jalan-jalan, kalau tidak dipeluk? Nah, kurang kuat, kurang. <tuk> iya tidak mau bodo amat. Nah, itu. <tuk> cerita yang ngelihat, <tuh> lo kok lampunya nggak nyala? Olah nyala? Sunset di jembatan merah. Jam berapa ini? Sunset keluar jam berapa? Jam 7 Apa? Ada, ada, ada, ada, Gaya dulu kita di foto ini Kita di foto bodoh we. Cis, cis cis kasih gini, cis cis cis saya kasih, saya kasih gini baru plat nomor dapat catat <laughs> Oh, Jayapura besok udah balik lagi, Cok. Ini terakhir, hari terakhir hari Senin. Karena emang cuma bentar doang sih. Cuma jemput orang tua terus balik lagi udah. nggak bisa lama-lama nya lama. Toh? Maunya lama. Apa ya? Di sini. Lama. <laughs> di kenapa, Ji? Mana belum ada sunset. Mana? Di sana. Kalau di sana berarti kiamat, Cuk. <laughs> Sepi? Eh? Sepi. Sepi 100%. Sepi Terus? Kemarin rame perasaan ya, kemarin, ini apa? Oh yo ini hari Senin eh. Kenapa orang tidak mau ke pantai hari Senin? Oh, Hah? Ya, orang Kayaknya enak kalau kita ke pantai Kita mandi Manti. Berenang Mandi jam segini enak Tidak panas ah. Dingin Itu ada kapalnya itu, tapi nggak ada orangnya Bu, jembatan merah Jembatan Yotepa Mana? Toh sudah dibilang tidak ada sunset Mana sunsetnya? Itu tuh? hilang, Terlambat, tadi aku makan bakso terlalu lama jadi saya bilang tuh sih <laughs> tadi bilang cepat makan baksonya apa? tadi Aji, apa yang bikin orang berusaha, kok punya pentolan 2 jam? ya jelas berapa, makan baksonya dari jam 2 eh jam 3 selesai jam 5 berapa, apa yang berusaha berapa, kan yang makan kok bukan saya? Berapa, oh sini aja berhenti Bagus tuh pemandangannya. Sebenarnya dilarang berhenti sih. Cuma ya karena besok sudah balik jadi nggak apa-apa. Nggak boleh guys, gak boleh. Aku, gak, aku benci orang yang berhenti. Cuma karena nying besok balik jadi ya udahlah. Sekali ya. Gak tiap hari. Tapi rokok habis cuk belum beli rokok anjir. Wuh. tuh lihat pemandangannya tuh. lihat ke bawah ngericau ini gimana kalau kamera jatuh ini jembatan ini udah memakan korban banyak eh, memang sudah makan korban banyak berapa? dari pertama jadi makan berapa orang yang meninggal jatuh ada tiga kali ke empat kali iya eh, kalau tidak salah terus selang berapa bulan jadi ada lagi kasus Jatuh semua, coba gara-gara foto-foto naik di sini kepeleset. ceplung jatuh ke bawah, ketemu-ketemu di sana, di pantai, soalnya ke bawah arus. Ngefoto di situ tidak, Shh. Shh. ngefoto di situ tidak. Nah, kalau sama hati, nanti aku cari ah, cari baru tuh. <laughs> <laughs> awas sampai jatuh, aduh ngeri sekali lo liatnya. aduh, yuk, jatuh tidak bagaimana, tidak mati Bro, kalau jatuh kena ini dulu tuh, tuh, tidak, maksudnya jatuhnya truk telak. jadi apa, pas jatuh sampai bawah tidak sadar. ya tidak sadar, terus di bawah arus nih Iyo tuh, kalau jatuhnya tidak kena ini sadar masih bisa berenang kepala siapa coba kalau untuk ketok ini tidak tidak langsung pingsan ini pakai helm juga kerasa ketok ini tuh anjir tinggi cok. dan begitu ya Allah maghrib ini loh Ini kalau dido ada setan dorong mampus Mana? Emang dari arah bawah cantik atau siapa jelas? Aduh, oh, untung pakai tali kalau tidak pakai tali selesai. Tidak. Rokokku habis. rokok Rokokku habis. <gir <gir <gir Cari girus dulu ya. <gir Enak tuh sambil ngerokok, tapi aduh gimana mau gimana lagi rokoknya habis abis cu. di sini tuh kebanyakan CRF CRF sama KLX CRF KLX The Tracker tapi paling banyak sih kalau dulu sebelum ada CRF paling banyak tuh The Tracker mau tapi semenjak CRF keluar samainya CRF paling banyak, paling banyak itu <tuh> itu-itu di semua kota ada bit tapi semenjak air keluar ada sih cuma jarang jembatan merah ini kalau jembatannya di chat biru bagus ini kalau jembatannya di chat biru bagus jadi sama kayak motor tuh biru cung terus foto Jangan sama di mata merah dengan motor lonte <laughs> Apa motor lontai oleh Tuhan Motor lain dibilang motor lontai uh. Ini gak ngerekam dari tadi Ngerekam lah Coba halo halo <laughs> ih Aduh ngeri sekali kok kecepatan jatuh ih. Jatuh lah, kacamata aja, yang yang mau jatuh aja yang mau merinding coba. sini romantis romantis deh kayak orang-orang itu kapal, itu kapal, itu kapal tuh, itu kapal itu <San> bilang om numpang kak tapi naik, tunggu naik dari sini om numpang om ada orang ya kak? tidak, terus kapalnya jalan sendiri pakai baterai begitu, pakai remote? Ya, sama-sama ada main game <tuh> dari sini Makanya mata minus tuh pake kacamata ah, Tapi ini bukan kacamata minus, ini kacamata gaya tuh. tuh, Itu dia mau ke itu? Kok nggak mau foto di jembatan menurut? Foto ngapain foto? Aku terlalu banyak yang komentar si foto Tuh udah sejalan jauh Dia mau ke Malang itu tidak ikut oh, tidak mau ikut. eh ke Bandung itu, eh ke Bandung tidak ada laut deh, menyandar mau gitu. sandar di mana dia? Besok, besok kan kita udah bisa. Sampai malam Oktober. <laughs> cepat kalau kapal begitu. Sampai malam <tuh>. Oktober toh. Ih, jangan kau makan sama kapal pel nih, kapal pel nih jalannya lambat, kalau kapal putih, kalau kapal itu cepat, cuma resikonya kita balik ke naombak di tengah-tengah. Oh <coughs> Terlalu lama. Kita kan besok sudah. Dadah ada. Oh, kan mau ketemu kosong ke dua toh kau bem. Baca. Dadah Tidak. <coughs> Hahaha <coughs> <Dadah. coughs> Ini mau klarifikasi Klarifikasi apa? Aku cuman Hah? Klarifikasi <tuk> apa? Klarifikasi apa? Enggak Arul terlalu banyak ceweknya Siapa? Iya banyak Emang banyak ceweknya Tapi yang disayang cuma satu Aku cuma salah satunya Enggak banyak ceweknya Emang banyak Tapi yang disayang cuma satu hmm. yang, i yang ini Ih lebayannya bucin enggak <g�ar> deh enggak deh enggak deh itu ke... bagus tuh itu lampu lampunya lihat tuh <gak> <Gigi -gali. gak> itu lihat lampu lampunya baru <gak> tuh, tuh, tuh itu ada buaya es kelapa es kelapa berapa ribu shock saya terlalu lama hidup di Jawa datang ke Papua shock saya es kelapa empat puluh ribu <gak> itu lihat, <gak> lampu lampunya <gak> Itulah lampu-lampunya, itu ya, ada buaya naik tuh ya? Itu... Lawa bilang pulang, jangan lalu-lalu Siapa? Naik sih Kenapa? Mujair sumasak? Hah? Mujair sumasak? Enggak Iya dah hiu Cung, cung Dada dulu, dada Besok tidak bisa jalan, dada Kok masih bisa kan? Hah? tapi sendiri hai, ya hai, hai, hai, hai, ajak hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, baru pertama kali naik jembatan gantungnya, anda ya, iih. Maaf, maklum kan kamu nggak pernah berhenti di sini. Kalau nggak goyang, nanti bisa patah, bisa rubuh jembatannya, jadi ya, itu. Kan protokol makanya, protokol jadilah protokol makanya jadilah anak teknik. Makanya jadilah anak tek anak teknik. Malas anak teknik tukang ghosting semua. Oh <laughs> nado. Anak ya, Anak teknik jomblo semua banyak. Tapi tukang, ya eh, makanya kan jomblo semua karena tukang ghosting semua. enggak jomblo karena setia ting terieng ting, ting ting ting semua cewek di umbat habis itu ditinggalin gak Aing gak pernah ngepost ngepost foto cewek pas kemarin juga ada cewek ngetek di story <laughs> jadi ya udah Aing <ayah> post <laughs> kenal ga ada siapa namanya yang di IG iya yang di IG? namanya Dew Dew Dew siapa gitu Dei namanya ini kalian mau <laughs> nanti orangnya nonton tuh itu, ayo pulang ayo ayo pulang ayo udah maghrib nanti banyak setan ayo ayo pulang ayo ayo pulang ayo nanti udah maghrib nanti oh, banyak setan oh. ya udah dadah. Dadah. ada ayo kita pulang ayo dadah. ayo kita pulang ayo dadah. Ayo kita pulang, ayo mana ini talinya? Penyiksaan tidak. Ayo kita pulang, ayo. Eh, Enggak coba ini, takutnya kacanya rusak ini Oh bagus! Ayo pulang, ayo cepet! Magrib nanti banyak setan, chat rumah sakit jauh, rumah sakit jauh. Ikut motor jatuh ke bawah. Di mana kunci motor itu enggak ada kunci serepnya cuk kunci motor mana jatuh Oh, oh, oh. emang anak-anak pegang rumah sakit jauh di sana nggak ada rumah sakit Dekat kok. jauh Atakan muter laut. jauh itu cepet mundur mundur nah gitu apa polisi Sudah na barata. Huu, cantiknya pemandangan. Banyak oe, -oe. Yang mana sih kafe yang kemarin? Hah? Yang Paling ujung. Eh, uh, tapi memang kayaknya paling bagus dia sendiri tuh. Hah? Dia sendiri paling bagus tuh. Yang mana? Hari ya kemarin. Enggak, yang bagus. Mana? yang ini yang ada bagus nah. Tidak pas masuk tuh bagusnya kelihatan yang hari yang kemarin. Pemandangannya lampu-lampunya, apalagi yang duduk-duduk. juragan dapur Joera ga, joera gan. Sabar, masih jauh. Kita lihat dulu ini mobil bahaya. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Pisang sana itu yang di sana ada sang lumpur bukan pisang keju itu. sama aja sih ini ini dia. buka itu kan ada gerobaknya, ada tulisannya kamu itu gimana sih pesan dulu ambil rokok itu, mana itu? Sekalian pula. Tidak. Tunggu sudah. Kita beli rokok dulu guys sama teh pucuk. Apa? Si namanya? Obat-obat. Obat aing kan teh pucuk sama Surya 16. Oh rame juga ternyata malam ini Lumayan lah Tapi di sini emang rame sih Kalau sepi mah ya ini di hutan Bukan. Ah malam terakhir Besok udah berangkat lagi Udah balik lagi Sayang Gak bisa lama Lama gak pulang Sekalinya pulang gak lama Tuh ada ayam yang... gepuk cuk Berarti itu kayak ayam geprek bukan sih? Ayam gepuk Ayam gepuk pak gembuk Ayam gepuk pak gembuk Ayam cakodir enak Ayam geprek cakodir Wah ada cewek Ada cewek Ada cewek ternyata Ada cewek Halo cewek boleh kenalan dong? banyak sekali. Hah? banyak. seakan dua. Ih <laughs> uh, anjing, emang anjing, emang anjing, emang anjing dia, anjing dia itu anjing, emang anjing sih. sampai guys, nah, dadah, sang lumpurnya buat saya, oh, oh, oh, oh, oh, oh. anjing, anjing tidor, mau kurang aja tidak dia belok Da. aing dipaksa goyang tiktok Cuk mana ada yang disuruh goyang-goyang tiktok Hai disuruh goyang pantat disuruh goyang pinggang semua biasanya jurus andalan c tuh kalau nggak hikisnya kalau nggak ikes nggak apa-apa ini bukanya gimana Cukang Oh, maklum, jarang buka pagar. Jadi, <laughs> eh, besok ke sini lagi, eh? besok kesini lagi besok ya, toh? Kesini, besok ke sini lagi, toh? Besok kan saya pulang. Saya pulang itu, eh? ya? sapu kesini, sapu sosis. Ayuh. sapu sosis. Ingat, Ayuh. apa? Aku ketawa, apa? Ya. Itu apa tangan tanganmu, coba lihat Ya Allah, tidak ada apa-apa Itu coba lihat, balik belakang Oh iya Tidak ya, ada <coughs> Aduh kenyang Ah <laughs> Sudah, usah balik sudah, usah balik sudah, ditahan nggak boleh boleh balik sudah, boleh pulang sudah, Dadah Dadah Dadah Habis dari makam Pagi Dia bilang Dadah sudah, sudah, jadi ini video terakhir di Jayapura Tadi kan habis ngeliat sunset Sama muter-muter sih makan bakso dong Oke okay. Jadi mungkin cukup sampai di sini video hari ini Nanti ditunggu lagi konten-konten selanjutnya Yang penting jangan konten konten konten apa konten bucin lagi Soalnya kan LDR tuh mau bucin gimana Masa ya VC dibikin konten anjir lagi fec ini akan dibikin konten kan gak mungkin tuh gak lucu jadi ya nanti kalau ketemu lagi kalau balik <laughs> oke okay. see you next video